Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan kita semua Channel Indonesia Oke okay, kembali lagi bersama saya Aisyah Di video kali ini Saya akan membahas tentang UV filter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 Di sini ada filter, udah ada filter UV. Di sini ada yang 58 mm dan ada yang 75 mm. Untuk yang 58 mm ini biasanya dipakai di lensa kit ya. Di lensa kit, di lensa bawaannya Canon. Dan di sini filternya seperti ini. Filternya itu agak um, gelap ya. Jadi kayak di kamera di kacamata fotokromik. jadi buat kalian yang punya kacamata fotokromik, kalau di dalam ruangan itu um, dia itu kayak bening tapi kalau di luar ruangan, dia itu kayak gelap gitu ya, jadi seperti ini nanti bisa kelihatan um, warnanya seperti apa dan filternya seperti apa jadi, buat kalian yang belum tahu UV itu apa UV itu kepanjangan dari ultraviolet Fungsi dari filter UV ini untuk um, apa ya, kayak melindungi lensa kalian dari sinar UV matahari. Cahaya matahari jadi nggak um, menimbulkan seperti cahaya biru gitu ya di hasil fotonya. Dan lebih meminimalisir untuk lensa kalian itu apa ya kayak rusak gitu ya. Jadi bisa melindungi lensa kalian dari SINAR UV Tapi di, um, Selain dia melindungi dari SINAR UV Tapi dia masih belum bisa melindungi lensa kalian dari Kayak jatuh gitu ya Belum bisa melindungi dari yang seperti itu Karena meskipun nanti lensa kalian jatuh lensa filter ini akan rusak, akan pecah Meskipun, terkadang Bukan lensa kalian yang rusak duluan Tapi bisa merusak lensa kalian juga Kalau jatuhnya emang dari ketinggian Yang tingginya itu sekitar 1-2 meter Tapi kalau masih yang rendah-rendah Mungkin dari sini ke lantai Itu masih agak aman ya Tapi tergantung juga kalau jatuhnya itu um, Jatuhnya Kayak langsung, benturannya itu keras banget Jadi, fungsi dari Filter UV ini bukan untuk melindungi dari benturan, tapi membantu melindungi dari paparan sinar ultraviolet. Dan filter UV ini, dan filter, ada berbagai macam filter juga ya. Filter UV ini bisa membantu um, menghasilkan hasil yang bagus, yang awalnya itu yang awalnya itu kayak flat gitu kan kayak kurang kurang bagus nanti bisa pakai filter bisa membuat hasil kalian itu lebih buah gitu dan filter itu filter lensa nggak cuman ada filter uv aja ada yang filter ada yang filter yang dia itu cuman um, sebagai pelindung aja ada juga yang filter uv yang membantu melindungi dari sinar ultraviolet ada juga yang masih yang filter filter itu yang menghasilkan hasil yang lebih bagus dan selain selain melindungi dari paparan sinar UV dan bisa menghasilkan hasil gambar yang bisa meminimalisir dari cahaya biru yang, ter, yang dari cahaya sinar matahari ke, yang masuk ke lensa kalian bisa melindungi dari debu juga atau cipratan air dan juga cipratan pasir. Kalau kalian lagi motret di, kalau kalian lagi motret di pantai gitu ya atau di air terjun. Jadi biar enggak langsung ke lensa kalian. Dan alasannya kenapa kalian harus pakai filter UV? Sebenarnya nggak diharuskan. Tapi kalian kalau mau kalian kalau mau pakai nggak apa-apa. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ada juga yang menganggap remeh ada juga yang harus penting banget nih kalau pakai filter kayak gitu kan. Mungkin yang penting banget itu karena bisa merawat lensanya itu agar lebih tahan lama gitu dan bisa meminimalisir banyaknya debu atau kotoran yang masuk ke dalam lensanya. Jadi lensanya itu tetap terjaga kebersihannya ya. Jadi yang kotor itu masih luarnya aja dan dalamnya masih tetap aman seperti itu. Meskipun udah dipakai dipakai filter lensa Kalian juga harus sering sering membersihkan lensa kalian Karena cuman pakai filter aja nggak cukup Dan filter lensa ini gunanya untuk membantu melindungi Bukan benar-benar yang melindungi benar banget Oke, okay? kalian harus sebutkan dulu Kalian mau beli filter yang mana Dan ukurannya juga Jadi sebelum kalian beli Kan harus coba dulu ke lensa kalian Ada juga yang cocok Ada juga yang nggak. Jadi kalian harus benar-benar tentuin Kalian mau pakai filter yang apa Atau kalian mau gak pakai filter juga apa Terima kasih ya, sudah menonton Mohon masuk punya kalau ada kesalahan Jangan lupa like video ini kalau kalian suka Subscribe dan klik tombol loncengnya Agar dapat notifikasi terbaru dari video kami Dari channel kami Saya Aisyah, undur diri Salam-salam untuk salam, video grafis Indonesia kamera. Salam saudara, bye